Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu di siap Sihab edisi Ramadan saya dan Abi Ras Sihab hari ini kita mau belajar sama Abi Abiku uh, surah Al Kafirun Al Kafirun ini rasanya surah yang juga populer terutama kalau misalnya kita bicara dalam konteks toleransi pasti ada salah satu dari ayat di surat Al Kafirun ini yang yang dibahas Betul. Lakum dinu Kumuliyadin itu kemudian selalu di, dibahas tapi selain itu Abiku apa yang bisa tema utama kalau kita bicara surat Al-Kafirun. Tema utamanya itu adalah kewajiban konsisten melaksanakan ajaran masing-masing. Kita umat Islam, mari konsisten. Jangan mau eh, eh, mencampur adukkan agama. Pluralisme agama tidak ada. Yang ada pluralisme kemanusiaan. Ya, tapi kalau agama, biarlah masing-masing menganut kepercayaannya. Tidak usah memaksakan orang lain untuk menganut eh, agamanya. Dan menghormatilah mereka. Itu, itu tujuan dari ini. Eh, surah ini turun setelah sekian lama Nabi berdakwah. Sebenarnya sebagian tokoh-tokoh kaum musyrik itu eh, menyadari bahwa memang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini baik. Sampai-sampai ada di antara mereka berkata, seandainya ini bukan agama dari Tuhan, maka ini adalah pengajaran akhlak yang paling kita butuhkan. Nah, jadi mereka memiliki kegaguman itu. Salah seorang yang datang kepada Nabi itu ketika mendengar ayat Al-Qur'an dia bilang, saya tidak bisa membayangkan betapa indahnya kalimat-kalimat tetapi di sisi lain, mereka enggan meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya. Jadi apa yang mereka lakukan? Datanglah kepada Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan solusi. Mari kami menyembah Tuhanmu sebulan. Kamu menyembah Tuhan kami sebulan. Sehari, begitu. Oh, oh mereka anggap itu kompromi. Itu anggap kompromi. Ah, maka turunlah ayat ini menyatakankul ya kafirun -ka dan seterusnya saya tidak menyembah apa yang kamu sembah kamu juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah dan sebagainya sebelum lanjut Abi ingin menggaris bawahi bahwa al-kafirun yang dimaksud di sini adalah empat orang yang datang membawa usul tersebut karena di sini kita akan temukan nanti pernyataan kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah dan ternyata sebagian orang kafir pada masa turunnya ayat ini akhirnya masuk Islam berbaik keislamannya hmm. karena itu ini hanya ditujukan pada empat orang itu yaitu kafirun baru diberikan setelah itu prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan setiap muslim dan sejarah juga menunjukkan bahwa keempat orang itu memang mati tidak dalam keadaan Islam. Okay. Jadi bukan berarti, karena kemudian uh, ini kerap kali ayat ini, khususnya ayat yang pertama, Bi. Uh, ayu ayuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Yeah. Jadi kemudian digunakan menjadi alasan bahwa kita boleh memanggil orang di luar Islam sebagai orang kafir. Oh, betul. Itu, itu itu itu yang keliru karena mereka tidak paham ini. Bahkan ada ulama besar namanya digelar dengan Al-Imam eh, Fakhruddin al-Razi. Dia membahas mengapa ayat ini menggunakan kata Qul. Sebenarnya kalau Abi misalkan berkata pada Nana begini, Nah sampaikan sama adikmu, Abi tidak bisa datang hari ini. Untuk menyampaikannya kan tidak perlu mengulangi, katakanlah sampaikan. Begitu juga mestinya Nabi itu langsung aja, eh, la'abunumata'abunum, tidak perlu ada pakai kul, ya'ayuhal kafir nah, Ngapa begitu? Imam besar ini mengatakan begini, sebenarnya ajaran yang diterima Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang sangat toleran, bahkan eh, tidak menyapa orang-orang musyrik yang berbeda agama itu dengan sapaan yang menyakitkan hati mereka. Bahkan Abi mau tambahkan terkadang ada ayat yang seakan-akan eh, berpihak lebih baik terhadap mereka daripada terhadap kita. Abi ambil contoh. Qul inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi Katakanlah wahai Muhammad, boleh jadi kami yang benar, boleh jadi kami yang salah. Boleh jadi kami yang salah, boleh jadi kami yang benar. Kul, katakanlah, Tuhan yang akan menghimpun kita kelak di hari kemudian. Kemudian, kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Coba kita lihat, kita tidak berkata pada mereka, "Dosa-dosa kamu Hah? itu dosa-dosa merujuk pada kita." Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Tidak langsung kita judge bahwa itu dosa begitu Jadi sewaktu turun ya ayuhal kafirun, Nabi boleh jadi merasa ini kok beda dengan yang lain. Saya selama ini disuruh mengucapkan kata-kata yang halus tidak mencercah bagaimana. Maka turunlah, katakanlah bahwa yang menyuruh saya ini Tuhan. Tuhan yang maha mengetahui hati setiap orang dan maha mengetahui apa dia kufur kekufurannya membawa kematiannya atau tidak. Bukan kamu. Kamu jangan berkata ayuhal kafirun. Ya toh, Jangan berkata ayuhal kafirun. Bahkan Nabi pun dilarang, dilarang. untuk... Apa, uh, menggunakan kata kafir pada orang-orang iya, yang belum... Walaupun sebenarnya substansi amalan mereka kekufuran. Hmm. Tetapi kata kafir itu digunakan oleh Al-Quran untuk siapapun yang menutup kebenaran atau yang digunakan untuk sesuatu yang menggambarkan keburukan. Hmm. Jangan ucapkan buruk kepada ini. Apalagi menghukum seorang bahwa kafir. Boleh jadi dia nanti masuk Islam, lebih baik Islamnya dari anda yang Ya? Nah, jadi itu sebabnya ada kata kul. Itu salah satu sebab kenapa ada ya Ayu kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ketundukan maksimal terhadap sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Sehingga yang tergambar dalam benak hanya seorang hamba di hadapan dia yang maha kuasa. Karena itu eh, seorang yang tunduk pada raja, penguasa, tidak dinamai beribadah kepadanya. Seorang yang mencintai, cinta siapapun tidak dinamai dia beribadah. Karena ibadah itu ditujukan ketundukan yang sempurna kepada zat yang kita tidak tahu hakikatnya. Itu ibadah. Kata ibadah ini eh, terambil dari kata abd. Abd itu punya tiga makna. Yang pertama alat. Ketika kita berkata, Iya karena abudu, kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami menjadikan diri kami abdi. Kami ini alatmu, kamu apa apakan ajak kami terima. Eh, eh, eh, semua orang punya tugas. Tuhan memberikan dia tugas-tugas. Yang dia harus laksanakan. Kita abdi. Abdi negara itu alat negara. Oke. Okay. Yang kedua abdi itu berarti eh, terambil dari akar kata yang bermakna pohon yang memiliki aroma yang harum. Kalau Anda menjadi abdi, abdi negara atau abdi siapapun harus memberikan aroma yang harum pada lingkungan Anda. Nah, abdi itu adalah hamba sahaya. Ini. Gitu? Hamba sahaya itu tidak memiliki apa-apa. Kalau dia mau bertindak, mau melangkah, harus arti, seizin Tuhannya. Karena itu, jangan melangkah kecuali berkata, insya Allah, kalau diizinkan Tuhan. Itu arti. Ma hmm. Tidak, Aku tidak mengabdi apa yang kamu sembah. Nah. Oke. Okay. Bahwa kemudian, ayat-ayat uh, ini diakhiri dengan uh, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Okay. Allah tidak ingin ...memaksa seseorang memeluk Islam. وَمَا Mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah secara tulus. Karena itu, kalau dia tidak percaya Tuhan... lantas mau menyembah Allah, tidak usah. Ya tak? Harus tulus. Jangan dipaksa, jangan diiming-iming. Silahkan lakukan apa yang kamu anggap benar kalau itu agamamu dan biarkan saya juga melakukan apa yang saya anggap benar dan itu agamaku. Mari kita berjalan berdampingan tanpa bermusuhan dan tanpa saling mengganggu. Itu kesimpulan dari surat Al-Kafirun. Oke. Okay. Terima kasih Aveco. Ya, Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman, Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.